Aku ingin memanggil saksi terakhir dan yang paling penting, yaitu Nimboli dalam kotak saksi. Harap dipanggil. Hmm. Yang Mulia, mohon izin sebentar. Pak Jakdis, di mana Nimboli dan Manggala? Sejak tadi aku berusaha hubungi mereka tapi tidak bisa tersambung, mereka tidak bisa diterufut. Kenapa mereka lama sekali? Aku bingung. Apa mungkin Hakim tidak bisa menunggu terlalu lama? Ya, aku tahu itu. Akan aku coba lagi. Ya, sidang akan kudud. Baik. Yang Mulia, Nimboli akan segera tiba. Sementara ini, aku minta izin untuk memanggil beberapa saksi lagi. Ya baiklah, tapi Sidang tidak bisa menunggu satu saksi terlalu lama. Prosesnya harus dilanjutkan. Aku mengerti yang mulia. Nimboli pasti akan segera datang. Sudah membereskan mereka berdua. Hey, anak itu di sini. Tidak, tidak. Ayo. Ayo ikut. sekarang kau tertangkap. Oh, oh, oh. jangan Ibu, Lepaskan. Hmm. Diam. Lepaskan. Ayo jalan. A Ibu. diam Lepaskan, A Ibu. Ibu. Hey, Ibu. Lepaskan. Benc -benc ini. sekali. Kau bungkam dia, akan ku bocah ini. A Ibu. Ada apa dengan mereka? Ponselnya tidak bisa dihubungi. Lari! Ayo cepat masuk. Ayo. Cepat. Hey, Bukai bintu? Bintu? Bukai. Buka, buka. buka, buka. Buka. buka, Buka. buka buka. Akhirat Singh adalah pelenyapan kejang pada pemuda bernama Gopal di desanya. Saksi utama adalah putri kandungnya, Kamli Devi. Kepada Kamli Devi, harap menuju ke kotak saksi. Janji, aku akan memberi pernyataan dengan sejujurnya. Baiklah. Tolong kau ceritakan di depan sidang semua yang kau ketahui. Kini, orang inilah yang melenyapkan Gopal Semula dengan penuh perhatian Dia menyuruh kami pergi Seakan-akan sudah memaafkan kami Kemudian ketika kami pergi dengan bahagia Pria ini dia menghunuskan pedangnya, dan menyerang Gopal dari belakang. Dia melenyapkan Gopalku. Dan Gopal tiada, dia merenggut semua milikku. Dia ini adalah pelingnya penjahat. Hukum dia seberat mungkin, Bapak Hakim. <tuh> dia sudah melejapkan Gopal. Kisahmu sangat mengharukan, Kamli Devi. Tapi kalau kau tidak ada bukti-bukti atau saksi yang bisa mendukung pernyataanmu ini, maka kisahmu tidak ada artinya dalam sidang ini. Apakah kau punya bukti yang kuat ataupun saksi yang bisa membuktikan bahwa kisahmu ini adalah nyata? Iya Bapak Hakim, Nimboli, Nimboli saksinya... Lihat sendiri, ayahku yang melenyapkan gopal saat itu. Iya, Bapak Hakim. Oh, Nimboli, tapi di mana dia? Apa kau yakin dia akan datang ke persidangan ini? Aku rasa tidak, Bapak Hakim. Dia pasti datang Nimboli pasti datang Sementara itu Demi menghemat waktu sidang Aku mohon izin untuk menyampaikan rekaman Pernyataan dari polisi korup tersebut Karena di dalamnya Dia mengakui bahwa ternyata Akhirat Singh menyogoknya Demi menutup kasus pelenyapan Keberatan Gopal. Pak Hakim, karena ini adalah kasus pelenyapan. Yang terpenting adalah saksi, sedangkan polisi tidak pernah mengaku bahwa dia melihat klienku telah melenyapkan Gopal. Apa itu benar? Uh, iya yang mulia. Begitu karena tidak adanya bukti kuat atau saksi yang bisa dihadirkan dalam sidang ini demi mendukung kesaksian dari Kamli Devi, sidang akan menetapkan pernyataan tidak benar dan harap dibatalkan. keputusan kasus ini hanya tergantung pada saksimu pernyataan nimboli tapi di mana dia Nandi tapi ponselnya Tidak bisa dihubungi Semoga mereka tidak dalam masalah Begini saja Kita masuk sekarang Ayo Iya. Hmm? Ada apa bu Aku harus beritahu Jagdish Bahwa kita menuju ke sana Tapi ponselku rusak Kita harus ke pengadilan Mulia. Nimboli menuju pengadilan bersama Bu Anandi Kami berusaha menghubungi dia Tapi tidak bisa Mungkin sekarang ini mereka sedang mengalami kesulitan Yang Mulia Aku mohon beri kami waktu sebentar saja Mau sampai berapa lama? hakim memberikan mereka waktu itu artinya membuang waktu sidang yang sangat berharga ini Aku yakin tidak ada saksi yang bernama Nimboli yang akan datang ke sini Lalu apakah sidang ini akan tetap menunggu satu saksi itu? Bapak Hakim, aku mohon untuk membatalkan kasus terhadap klienku Akhirat Singh dan bubarkan persidangan ini. Membuang waktu persidangan merupakan kejahatan. Karena saksi utama tidak tepat waktu, maka Sidang terpaksa menetapkan bahwa semua dakwaan terhadap Akhirat Singh semua benar. semua dakwaan terhadap Ahir itu adalah benar lama menunggu orang yang bernama Nimboli tapi jaksa gagal menghadirkannya dalam sidang ini jelas mereka sangat tahu kalau Nimboli tidak mau memberikan pernyataan di sidang ini untuk melawan klienku yang bernama Ahirachi ini yang mulia Hadir, Bapak Hakim. Dia di luar. Bersama polisi wanita. Dia dalam kondisi terluka, sama seperti kami. Anandi, bagaimana terluka seperti ini kau, kau mengalami kecelakaan tidak pak kami tidak mengalami kecelakaan tapi ada usaha penyapan terhadap kami yang sudah dilakukan oleh orang itu Aku apa maksudmu manggal Apakah kau sudah kehilangan akal? Pak Hakim, dia sudah kehilangan akal dan dia bicara melantur. Pak Hakim, aku bukan orang yang tega melenyapkan orang lain. Apalagi aku ada di sini, Pak Hakim. Mana mungkin aku menyerang mereka? Bukan kau, tapi mereka anak buahmu akhirat. Mereka yang ingin menyiapkan aku sudah menyebut namamu bahwa mereka suruhanmu A -a Anak buah apa? Pak Hakim, jika orang berbuat kejahatan dengan mencatut namaku Aku bisa apa? Apa aku bersalah? Tenang, tenang Bapak Hakim, dia telah berbohong. Ini adalah persekongkolan lain oleh Jaksa demi melemahkan kasus klienku itu. Pak Ahiraj Singh ada di dalam penjara. Walau aku tidak percaya kalau mereka diserang, tapi Pak Ahiraj tidak bisa membuat rencana penyerangan itu yang mulia. Maksudmu kami saling melukai satu sama lain? <San>